Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam hormat sahabatku semuanya dimanapun saudara berada Seperti biasa yang belum subscribe, subscribe channel yang paling mantap Ini kawan Ini ada pemaparan dari Pak Ganjar Pranowo Yang ah, di sini saya sangat tertarik dengan pemaparan ini Coba kita jelaskan, eh, dengarkan pemaparannya Kemudian kita diskusikan, eh, kita bahas sedikit kawannya Ini ada pemaparan Selamat pagi semua. Hari ini kita akan bicara. Nah di sini yang pertama Gubernur Jawa Tengah Pak Ganjar Pranowo menggunakan seragam Polri lengkap atribut pangkat ada ya. Saya tidak tahu apakah ini menyalahi aturan atau tidak. Silakan sahabatku. Diskusikan bagaimana Indonesia ke depan. Saya sampaikan pada kalian semua ada tiga syarat di mana negeri ini akan menjadi negara yang dominan. Ya, jadi ada tiga syarat negara Indonesia atau negara ini untuk menjadi negara dominan. Ah, kita. Dengarkan kelanjutannya kawan Yang pertama adalah Kita harus punya Sumber daya alam Yang pertama kita harus punya sumber daya alam eh Sumber daya alam Kita dari saban sampai merauke banyak kawan Ya nanti kita kupas Ya energi Ya mineral Dan berbagai Keperluan oleh bangsa dan negara itu itu syarat yang pertama. Anda tahu yang kedua? Yang kedua kita harus punya harus punya rakyat yang banyak itu. Yang kedua rakyat yang banyak. Nah Indonesia kan memang rakyatnya banyak, tapi nggak bisa bersatu karena masih ada kandung dengan cebong. 200 hampir 300 juta ya eh, lanjut kawan kebuatan, dan dia yang akan menjalankan seluruh proses produksi ada jangan baik-baik dan yang ketiga adalah wilayah yang luas yang besar dan inilah seluruh kebutuhan negara seluruh kebutuhan rakyat akan dipenuhi dari tiga syarat tadi yang mesti diperhatikan untuk menjadi negara dominan ada, ada banyak negara yang mempunyai salah satu ini, tapi tidaklah banyak. Mungkin kalian bisa membaca buku Amerika ya besar. Rusia, China, itu beberapa contoh yang besar. Sekali lagi tidak terlalu banyak. Ada bisa sebut? Siapa lagi? Siap Oke cu Juhan ada siapa? Siap India kemudian India Good India Negara besar Populasi besar Boleh yang lain? Siap Robert Siap kemudian Brazil Brazil Brasil negara besar Dengan iklim tropis yang seperti Indonesia Dia punya hutan yang sangat kaya Bagus ada berikutnya. Cap. Ya. Koras. Cap, Indonesia kemana? Indonesia. Kamu hebat. Inilah negara besar dengan syarat tadi yang relatif terpenuhi. Sumber daya alam cukup, penduduk banyak, wilayah yang cukup besar. nas ayo kawan kita bahas masalah apa yang disampaikan Pak Ganjar tadi ya tiga syarat menjadi negara dominan ini pertama sumber daya alam yang kedua rakyat yang banyak dan ketiga luas wilayah yang pertama adalah sumber daya alam tadi dicontohkan oleh Pak Ganjar adalah Amerika, Rusia, Cina Ya ada India, ada Brasil, terakhir Indonesia kawan. Nah pertanyaannya, kenapa Indonesia yang memiliki sumber daya alam banyak, rakyatnya banyak, wilayahnya luas, tidak semaju dengan Amerika, Rusia, China, Brasil? Kalau saya menjawabnya adalah karena sumber daya alam kita tidak dikelola oleh rakyat Indonesia sendiri. Tapi malah dikelola oleh negara-negara asing. Amerika kerja di Indonesia, punya pertambangan. Cina masuk ke Indonesia. Etam berkaya mereka. Ini sudah ada amanahnya di pasal 33. Kenapa kita negara Indonesia ini tidak bisa sejajar dengan Rusia, Amerika, Cina. Karena modal awal adalah sumber daya alam. Nah terus terang saya secara pribadi ya. Baru kali ini saya mendengar ada seorang gubernur yang memaparkan terkait ini di depan publik. Seharusnya yang melakukan ini adalah seorang presiden. Kita wakil rakyat. Mengelola sumber daya alam di oleh rakyat sendiri. Negara ini luas. Namun saya juga bertanya kepada Pak Ganjar melalui video ini. Pak Ganjar kan sudah jadi gubernur. Artinya pemimpin di Jawa Tengah lah. Nah. Di Jawa Tengah ini kan sumber daya alamnya banyak. Pertanyaan saya. Apa yang sudah Pak Ganjar lakukan terkait sumber daya alam yang ada di Jawa Tengah? Sekali lagi, saya baru kali ini mendengar seorang gubernur berbicara terkait hal-hal yang begini. Sumber daya alam, terkait banyak, luas wilayah untuk menjadi negara dominan. Ini teorinya seperti itu yang ada di Indonesia. Sekarang pelaksanaannya. Kenapa Indonesia tidak laksanakan itu? Kembali lagi bertanya saya. Apa yang sudah Pak Ganjar selaku gubernur Jawa Tengah lakukan? Terhadap sumber daya alam. Terhadap potensi jumlah rakyat Indonesia yang ada di Jawa Tengah. Dan luasnya Jawa Tengah. Kenapa Pak Gubernur, Pak Ganjar tidak memberikan contoh apa yang tadi dipaparkan? Kenapa bukan warga Jawa Tengah yang mengelola sumber daya alam yang ada di Jawa Tengah? Ya kan? Cilacap, tuh, minyak, gas. Banyak ini Jawa Tengah ini banyak sumber daya alam. Tapi saya belum pernah mendengar ada rakyat Indonesia yakni warga Jawa Tengah dilibatkan sebagai investor dalam mengelola sumber daya alam di Jawa Tengah. Kenapa itu tidak dilakukan? Kenapa tidak mempraktekkan apa yang dipaparkan tadi? Kendalanya apa? Kalau gubernur Jawa Tengah Pak Ganjar bisa mempraktikkan apa yang dipaparkan tadi. Minimal di Jawa Tengah. Saya yakin. Jawa Tengah rakyatnya akan makmur dan sejahtera semuanya. Dan tentunya provinsi lain akan mengikutinya. Inilah yang selalu disampaikan oleh Pak Prabowo Subianto. daya alam. Untuk NKRI inilah yang selalu Pak Prabowo Subianto sampaikan. Bahkan di dalam... Visi-visi partainya, partai Pak Prabowo yaitu Partai Gerindra, itu adalah terkait sumber daya alam, yaitu amanah konstitusi pasal 33 Undang-Undang Dasar 45. Itu Pak Prabowo, nah, kenapa Pak Prabowo belum bisa lakukan? Karena Pak Prabowo belum, ya, belum memiliki kesempatan untuk memimpin sebuah wilayah agar sumber daya alam dikelola oleh bangsa sendiri. Tapi saya senang Pak Ganjar punya pemikiran seperti itu. Muncul ngopil press 2004 ini. Ada yang mau memasangkan Pak Prabowo dengan Pak Ganjar. Prabowo Ganjar, saya bilang, ya. Kalau saya ya sel -sel saja. Nah, ada lawannya Anies AHY, sah-sah saja. Karena menurut saya apa yang dipaparkan Pak Ganjar terkait sumber daya alam ini memang harusnya begitu. Kalau mau negara superpower seperti Amerika, Rusia, Cina, ya sumber daya alam harus kita kelola sendiri. Kalau mau besar seperti itu, Pak Prabowo sudah lama itu menyampaikannya, tapi belum punya kesempatan untuk menjalankan itu karena jabatannya tidak memungkinkan untuk menjalankan itu. Apalagi Menteri Pertahanan, tidak ada hubungannya mau mengelola sumber daya alam, begitu nggak ada. Nah sekarang seorang gubernur berbicara itu. Kita lihat saja ke depan kawan. Ya. Nah, bagaimana menurut sahabatku? Surahkan videonya kawan. Sumber daya alam harus dikelola oleh bangsa sendiri demi kemakmuran, dan kesejahteraan seluruh warga negara Indonesia yang makan yang lahir di atas tanah air Indonesia Raya. Buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka NKRI Harga Mati.